Rumahku aku jadi randa mabebas moon, ayo orang, ayo eh, sedoy jadi randa. Ayo aku teh, teh. Uang maringan terkena, iya, ladang daunan. Terus ini harus, iya, ngilomongan. Aduh, bismillah, iya teh karaknya Badri, kalembur sarana. Tapi asal linglung, iya teh dimananya. Iya teh paling mana, Be mana. Aina lembur teh asa bedanya. Ima gimana nih araheng. Saranti Arab gimana nih analis pisan. itu mobil gimana kita oh, kan rata.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 beragam macam kabeli ya bapak nama wah, sudah kan? budak bayaran deh sekolah teh, sanajar online doang, bayaran ngalir? Ah, genkolot, alah, kutu gede banget. Uh, alah, Teregon maak kata tu kutu tek, gue si bundul anoke, kata lu tik eneng gue si ayah buisan, ma nee ma ampuh mikir anau. Narsi, salam wa leku, salam mumun, ayah naun dakin jembes dek <laughs> <tikun> oh, aja. Nyokap aja si ama, wurok aja. Muni ki waris si siaranu ma lulul, kita bingung, kita budak te. Eh, teregon naik, cakulanan, nendong ling, nendong ling. <tikun> Jadi ajar sih, ajar kan satu. Bukan diajar kan, ajar kan kalau penting ya. Aiyu dimana ya? Di lima nawe ya, ngomong. Iya, ayah diomongkan omongkan kadang. Nah, diomongkan nggak aku? Iya. Uh, warga setempat RTB Kaler, warga oh. kaya ke arisan, arisan ibu-ibu, tanggal -ibu, Jumat Arisan. boro-boro hmm. agar mayor arisan ya budak sakola lagi cak kabaya. Sakola budak, bayaran, aja teh can meli saragam can buku na, can patlot pulpen segala endah lo usaha di bareto, ha. Uh, usaha. Huh? Gitu bang doang usaha Aduh, itu ngilu arisan siapa yang bayar kan berenang Sabulan sekali, oh sabulan sekali, siapa yang kudu dibayar mas? Sabulan sekali seratus ribu, kayak unggal pejumap, sabari pangajian di masjid, itu berpangajian ibu-ibu. Berapa orang tarik pangajian? Ya tuh menjadi doladar banget, jadi tetanggatnya melitara pangajian-pangajian. Eh, udah urus ke nen, dua belas sikik rumah ane keluarga, atau apa hari ini Ain'g makasinarsih mah, sorong bohong. Ingus satu aisyah tebis sama. Percuma, sama dia, Itibisa, tebisa mah? Tebisa lu, orang mah. Percuma samenjadi tetangga, tejo leder. Itu biasa tebisa, tebusa hapon. Kue, karena kue, karena kue kue, karena kue cece, karena kue kue, kue kue kue Cik, kue, kue, cik. Mari kue. kue. kue. Saro, saro, saro, saro, eh saro, saro <laughs> eh saro, eh saro. Eh, eh, eh. Saro mah numpang nanya. Numpang nanya. Loh. Tandek oh. balik? Lai. Kue tuh, cik tuh. tuh. Dua, eh, dua. Kadeh, kadeh, kadeh, kadeh. Eh, kadeh, kadeh, kadeh. Tandek numpang nanya. Eh, gimana si Narsa itu mana Saat? sini harus sih, harus sih. dua anu kamari, iya. kamari. maling iya. Ndok. Ndok magenil. Oh, nyawa. Nyawa. Nyawa. oh, itu ya, magenil, eh, gelo cuma gelo. cuma gelo. cuma gelo, Jualan. Saya mau item beli manggus. Entar. nanya. Nanya-nanya. Tuh, ini senar semen lo tuh. Kue, kue, kue, kue, kue. Sembarang makan. Aing gue ges kelis-kelis sebut celem bakel aing teh kerjualan. Kue. Kue, kue. Kue. Kue. dagang tamna urok gelo makan diajak berkumpul teh banget nih. Pangajen ibu-ibu, tiba udunan. Aie maneh teh kajal teh. kajal masusama tadi duit doang, Iya aj aja di buka salaknya mah aku dong usahin pama pama anak. sih sok Iya beda banget. Tolan wae, gumbet. kan si mimin, si saro dia bener, Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Selamat. Selamat. Ya, Oh, itu oleh-olehnya negeri. te Ainah itu tadi disiksa, Kue, kue, kue. Ya, jangan Dung Sahat sah. Berarti mana-mana gunung kan, anu galak gitu. Aduh, <tuh> <tuh> makannya. aini makan kau mana? Bebeja kan. Aduh, gue bebeja kasih <tuh> hati. Boleh cahayang miluk. Ayo iya ngiluk. Anaknya dua belasku, mah. Turus ke ini. <tuh> anu maangnya sebalik. Salah kisah ke mana? Modar, eh. Ayah kini di dapur. <tuh> Tapi charger, modelnya charger Ya nginelekin susu mangga, kene, dasar ah, ini. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah, punya naik, gede, gede, gede. Uh. Ada si Umun. ada kamar, ah. ada ya Allah, mun. uh. mending makin gelis lah. Uh. demplon. si nawesi, mending ke sebab bara bulan. Anda merenka haram, oh kak haram. Mm -hmm. Menikah balik, menikangan banget sumpah meni babara bulan, kita panggil Babara bulan? Sama tereleng suka, itu babara tahun Oh pokoknya malah, salilah atas babara tahun Ya Allah, Ayah masalah-masalah Yang si Edo, yang si Mimi yang si Narsi Loba banget, ya disintai gampang, Nih jangan masuk ke Eh, atas saha Mereka, ya tete, kalau sorangan gila Gending gundil Iya ngelobak kutuar sama ibarah ruduk jadi di gondulan men... iiii amun milo jeng jeng bibi mah ke arah mah buat pakil terus kumaha ku mah gendut dia ya. buruk udah bibi uh, gerinya bibi tuh ya. uh, uuuuhh gugit lalu kumaha tuh udah orang yang bisa ngilik udah oh, jauh tapi tak dibalikan oleh oleh jeng si nyahima belikan oleh oleh? K baju nah uh, bibi tuh tuh melikin bibi mbak ger iya sarong Nasi, eh, disuruh ngorek kebalik. Ah, kaya nggak mesti bunyi. Iya, iya, iya, aku cacing. Bering, asal ada yang patah, pah. Oke, udah mau koreng-koreng, udah main nih, Sarah. Eh, inilahnya, inilahnya. Iya, dari mana ya? Dari Sarah. Udah, udah, udah. Awalnya mau ngilauin ya, nyari santunya. Banyakan ari saja, mau di rumah, buru-buru. Tapi inilah yang manuhi, kurang. Nih, sakit bayaran. Sangkola, putar. Mau jual, mau antain. Dia kinclue, emas, antain. Antain, barang saklonan itu. Tua antain disiksa. Wahai, arah piram. Pakai pan pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai lah aku. baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, Anak baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, oleh baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, Anak ayo kedua belas, mungkin sih ada ibu bahan atau kerja? ke di Bumbung bumbung tong tong. makat makat, dulur